Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Akard yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang kumpuh Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ia ibunya mengatakan, Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji. Uwes tercenung. Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh. Lewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwes sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwes terus berpikir Mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Dan ia membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Wes bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Wes gila, Wes gila, kata orang-orang. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu semakin membesar. Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Ues. tapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Ues telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot-otot Ues yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang, apa maksud Ues menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia berlatih untuk menggendong ibunya. Ues menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekkah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Ues kepada ibunya. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Ues berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Ues. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Ues menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Ues yang tulus dan penuh cinta. Allah subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Ues seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya." Hanya tinggal bulatan putih di telapak tangannya, dan itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitaran Ka'bah, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah dari Dia, Dia akan datang dari arah Yaman, Dia dibesarkan di Yaman." Dia akan muncul di zaman kalian, carilah dia, kalau berjumpa dengannya, minta tolonglah dia berdoa untuk kalian berdua. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, surhaka kepada ibu, dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula pemborosan harta. Pemuda yang bernama Uwes Al-Karni, ia tinggal di negeri Yaman. Uwes adalah orang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Uwes Al-Karni adalah seorang anak yatim, bapaknya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwes tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uas al bekerja mencari nafkah dengan mengembala domba orang di waktu siang. Upah yang diterimanya, cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin serba kekurangan, seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan UAS al setiap hari. UAS al terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya, dan juga taat beribadah Uwais al-Karni seringkali melakukan puasa. bila malam tiba ia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah alangkah setihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah berita tentang Perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Telah juga didengar oleh Uwais. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu. Dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya. kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad? Dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam, pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi Muhammad yang selama ini ia pendam. Tak dapat ditahan lagi Pada suatu hari Ia datang mendekati ibunya Mengeluarkan isi hatinya Dan memohon izin kepada ibunya Agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Walaupun telah kudur Merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya Ia memaklumi perasaan Uwais Teraya berkata Pergilah wahai anakku temuilah Nabi Muhammad di rumahnya dan bila telah berjumpa dengannya, segeralah engkau berangkat pulang. Betapa gembiranya hati Uwes El mendengar ucapan ibunya. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya. Serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, membari mencium ibunya, berangkatlah Uwes El menuju Madinah telah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Uas Al-Kardi sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uas Al-Kardi menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais al Karni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak dapat ia jumpai. Dalam hati Uwais, bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya, Pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan Agar cepat pulang ke Yaman Akhirnya Karena ketaatannya kepada ibunya Pesan ibunya mengalahkan suara hati Dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Karena hal itu tidak mungkin Puas Al-Karni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah Untuk segera pulang ke Yaman Ia hanya menitipkan salam Untuk Nabi Muhammad Setelah itu Uwes Al-Karni pun segera berangkat mengayuhkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Keparangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sampainya di rumah, Nabi Muhammad menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa UAS Al-Karni anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uas Al-Karni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Setelah itu, Nabi Muhammad memandang kepada Ali dan Umar bin Khattab, Raya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Nabi Muhammad kemudian wafat. Khalifahan Abu Bakar pun telah diganti pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad tentang Uas Al-Qarni, Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi kepada Ali bin Abi thalib Sejak saat itu, setiap ada kafilah datang dari Yaman. Alifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi thalib selalu menanyakan tentang uas al-karni. Si fakir yang tak punya apa-apa itu. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syamsilih berganti. Membawa barang dagangan mereka ketika US al-Karni turut bersama mereka, rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman. Segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mendatangi mereka dan menanyakan apakah US turut serta bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa US ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Alifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib Segera pergi menjumpai Uwes Sesampainya di kemah, tempat Uwes berada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memberi salam Tapi rupanya, Uwes sedang salat Setelah mengakhiri salatnya dengan salam Uwes menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar bin Khattab, dengan segera membalikkan tangan Ues, untuk membuktikan, kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Ues, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Ues. Wajah Ues Al-Karni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa, dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib menanyakan namanya. Dan dia jawab, Abdullah. Mendengar jawaban UAS mereka tertawa dan mengatakan, Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwes kemudian berkata, Nama saya adalah Uwes Al-Karni. Dalam pembicaraan mereka, Diketahuilah bahwa ibu Uwes Al-Karni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat Akhirnya, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwes membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwes enggan dan berkata kepada Khalifah, "Tayalah yang harus meminta doa kepada kalian berdua. Mendengar perkataan UES Alifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat itu, Uas Al-Karni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Umar bin Khattab berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uas untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uas menampik dengan berkata, Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Al-Karni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat ia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya, dan ketika dia dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan di sana pun. Sudah banyak orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula, ketika orang hendak pergi menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke kuburan luar, biasa banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya UAS Alkarni telah menggemparkan masyarakat Kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan demikian banyak orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Karni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu banyak orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya. siapakah sebenarnya engkau wahai Uwes Al-Karni? Bukankah Uwais yang dikenal? hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa yang pekerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta tapi ketika hari wafatmu engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal mereka datang dalam jumlah sedemikian banyak agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu Berita meninggalnya Uwes Al-Karni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapakah sebenarnya Uwes Al-Karni Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwes Al-Karni Disebabkan permintaan Uwes Al-Karni sendiri kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang jati dirinya Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa UAS al adalah penghuni langit.